Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Aum swastiastu Namo gebaya Salam kebajikan Rahayu satun dumadi Pada kesempatan kali ini Saya mengatakan pendakian Ke puncak begel Ayo monggo Saya tidak melewati jalur pendakian ke penurunan, tetapi saya akan melalui jalur ke candi di Sodo Oke, Ternyata jalur pendakiannya sudah berubah. Ini sudah kita lewati candi Cerdotendo lagi, tapi di bawahnya. Pada pendakian kali ini, saya bukan hanya sekedar untuk mencapai puncak Tetapi semacam melaksanakan olah spiritual Di situs-situs bersejarah yang tersebar di jalur pendakian puncak bukel Terutama di Candi Kendali Sodo Yang merupakan masterpiece dari Candi-Candi yang ada di Gunung Penanggungan sebentar ngos-ngosan, Oke. Sekedar untuk info, mulai Januari 2021, pos perizinan pendakian gunung penanggungan atau gunung Tegel via jalur tundo, lokasi posnya telah berubah. Sebelumnya berada di depan Candi Colotundo. Sekarang lokasinya lebih ke bawah lagi, kira-kira 200 meter sebelum Candi Colotundo. Lokasinya ada di sebelah kanan jalan. Demikian juga dengan jalur pendakian, yang sebelumnya jalur pendakian berada di samping kiri Candi Colotundo. Sekarang ada di kanan Candi Colotundo, kira-kira sekitar 100 meter di sebelah kanan Candi Colotundo. Saya kira perjalanan 10 menitan nanti akan bertemu dengan jalur lama masih didominasi oleh pohon-pohon bambu saya baru pertama kali ini lewat jalur baru ini menuju candi kendari sado atau puncak bekel sekarang itu adalah samper-samper yang di celotung nah Kita berada di sisi kanan candi Cetutundo. Oke, lanjut. Vegetasi masih rapat dengan hutan bambu. Ah, nggak tahu sih tadi orangnya bilang. Hmm. Di di situ posnya katanya. Oh, siap, siap. Iya di mana posnya? Enggak orangnya tadi oh. yang Jaka itu loh. Iya, dulu kan posnya enggak di situ, Pak. Di sampingnya jalan itu. Jalan itu. Iya. sekarang situ ya. Iya, baru kok katanya masih 2 bulan. Oh, iya. <laughs> Tapi katanya ini lebih dekat. Lebih lebih cepat. Lebih cepat. soalnya motong daripada lec yang itu hmm. katanya seperti itu <tuh>. dimana ya <tuh>. Lupa gak bawa track pool juga tadi <laughs> Anti corona olahraga gini pak <laughs> depan adalah ke puncak penanggungan tapi saya ke kendari soto ke sini oke okay. <tuh> oke okay. jalur masih rapat tuh ke teh di kursi <laughs> beginilah suasananya katanya ya, saya sendiri nih yang laser ini ah, tidak ada orang betul-betul solo hiking sekarang karena orang-orang tadi pada lewat jalur ke penanggungan cuma dia nanti nyipang ke punya pegal saya lewat jalur lain, saya menuju ke Candi kendali sodo lumayan ngos-ngosan itu ada penunjuk jalur, lurus ke jalur dua, yang belok kanan, candi kursi, goa boyong, kama tiga, kendali dan puncak bekal. kita belok kanan. Huh. Oke, okay, ini dia. <tuh> yang sudah mulai ganas <laughs> sudah pukul 11 <laughs> masih belum sampai ke apa ya candi kamar atau candi kursi <laughs> ngos-ngosan vegetasi masih rapat kalau di sini nih modelnya tidak ada pos-posnya atau shelternya penandanya ya hanya candi-candi itu Tanjakan kanas Elevasinya sekitar 45 derajat Kemiringannya uh, Sadis Sadis, Memen sadis. Nah, itu tanjakannya belakang saya. <laughs> uh. Lanjut, au au au. <tus> gitu ya. ya. Tadi sepatunya lepas, kemudian uh. <tus> <Lungan>, bonusan turun. <tus> Okay. batunya menarik Hihihi <tuh> Siap siap Pohon-pohonnya cukup tua <tongan> tinggi kasus dan tropis ya sebelah sana curang <tongan> oke kita lanjut Taksinya masih rapat Jadi seperti ini Masih di hutan Dengan dominasi Pohon-pohon kastropis Uh, dan batu-batu besar ya. seperti itu uh, banyak batu-batu raksasa uh. ini di depan jalurnya terarang uh, pohon bambu Apropo. kita lewati saja Saya gua. Saking pundi, Pak? Mau makan mana? Oh, manuk. gua, Pak, Lumayan ngos <tik> Sangar candanya Tanjakannya 60 derajatan Kemiringannya Lanjut 11.43 Atau jam 12 kurang seperempatan lah Kita Sampai Di Sebuah Candi Belum tahu ini candi apa namanya Tanpa nama candinya tapi ini candinya nggak <gat>, enggak tahu ini namanya diapa apa saya lanjut dulu aja mungkin ke istirahat di Candi Kama satu lanjut <tuh> Banyak ekstrim <laughs> uh -huh. uh. Ternyata sini juga ada candi Juga tanpa nama juga nah, Seperti itu Ini candi yang kedua Juga tanpa nama Oke lanjut cukup ekstrim elevasinya sekitar 45 derajat Wih, lumayan lama gak naik gunung ngos-ngosan Mas Uh, uh. Tepat pukul 12.10 Saya sampai di sebuah candi yang bernama Candi Kursi Candi ini berupa sebuah goa kecil Yang kemungkinan Berfungsi sebagai tempat semedi Suasana cukup tenang dan sepi Dan cuma ada saya sendirian Kesempatan ini Saya manfaatkan untuk Melakukan Manekung Manekung sendiri adalah istilah meditasi Jawa kuno Intinya mengheningkan cipta rasa dan karsa Untuk mengendapkan pikiran dan nafsu Dan supaya lebih mengenal diri sendiri Tusnako ini adalah sebuah batu yang dibuat dan diukir sedemikian rupa yang berfungsi sebagai tempat penampungan air. Di bagian dalamnya terdapat sebuah relief. Di bagian dinding kiri terdapat sebuah ukiran naga dan dinding sebelah kanannya terdapat ukiran buaya. Saya sendiri kurang tahu itu berfungsi sebagai apa, tapi kemungkinan fungsinya sebagai tempat penampungan air sebelum melakukan ritual tertentu. Glowing ini gede nih, loh, uh. Uh. lanjut. Pukul 12.40, saya sudah sampai di Goa Buyung, sebuah candi berupa batu-batuan andesit yang menutupi Goa Alami. Di bagian depan Goa, tepatnya di samping kiri, sebelum pintu masuk Goa, terdapat sebuah altar yang kemungkinan berasal dari era Singosari atau Mojopahit, Karena saya lihat tahun pembuatannya itu berbeda dengan tahun yang tertera di Goa. Pada altar tersebut terdapat penanda tahun yang beraksara palawa atau kawi. Di situ tulisannya kalau nggak salah ya itu 1.326 saka atau kalau saya konversikan ke tahun masehi sama dengan tahun 1.404 masehi. Sementara yang ada di atas itu masuk goa tertulis dalam huruf palawa atau kawi 902 saka kalau saya konversikan ke dalam kalender masehi berarti tahun 980 masehi berarti kemungkinan ini adalah peninggalan maksudnya goanya itu adalah peninggalan era kerajaan kahuripan atau medang Kawulan ketika awal-awal memindahkan ibukotanya ke jawa Tiba. Di sini, saya juga melakukan manekung, mengheningkan cipta untuk mengenali diri sendiri. Ya. Sadis. Masih jalur berpatuh. Wih. Tepat pukul 13.00 saya sudah sampai di candi Kamadua Sebuah candi kecil yang berbentuk semacam pilar. Kata Kama sendiri sebenarnya bukan merujuk kepada bahasa Jawa yang berarti benih, tetapi merupakan singkatan dari keluarga mahasiswa arkeologi, sebuah lembaga kemahasiswaan milik Universitas Indonesia yang mengadakan pencarian dan penelitian candi-candi yang ada di Gunung Pengenanggungan di tahun 1983 sampai tahun 1987. Pukul 13 lebih 20 menit, saya sudah sampai di Candi Kendari Sodok, sebuah candi yang merupakan masterpiece dari candi-candi yang ada di pegunungan Gunung Penanggungan. Candi ini cukup unik sekali. Formasi candi ini seperti berbentuk huruf L, jadi ada candi yang disusun seperti punden berundak yang memiliki lima tingkat, dan di sisi lain candinya seperti menempel ke di dinding tebing. Dan ini relatif terawat, terlihat dari relief-reliefnya yang masih cukup jelas. Di situ saya memperoleh gambaran mengenai perilaku manusia di masa lalu, seperti aktivitas sembahyang, aktivitas hirup-hirup kualisar, dan aktivitas-aktivitas kehidupan lainnya. Di area candi ini saya melakukan menekung yang cukup lama Sekalian saya beristirahat Dan mengagumi arsitektur dari candi ini Serta menikmati suasana yang ada di sekitar candi ini Aktivitas cumeneng Atau menekung dalam bahasa jawa kuno Atau semedi atau meditasi dalam bahasa sekarang, saya lakukan di sini sebagai olah spiritual, memahami hakikat hidup, memahami hakikat diri sendiri, mengenali diri sendiri, memahami bahwa kita adalah bagian dari semesta. Sesama bagian dari semesta, kita semua memiliki keterkaitan pun yang kita lakukan akan mempunyai dampak bagi bagian-bagian semesta lainnya sudah semestinya kita menyatu dengan alam tempat kita berpijak berbuat baik kepada sesama baik manusia ataupun makhluk hidup lainnya karena kita semua sejatinya adalah satu sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan Yang Maha Kuasa Ha Memayu Hayuning Buwono Atau Merawat keindahan Bumi Hayu Hayu Hayu Rahayu Sagung Dumadi bagian kota pasuruan dari atas pemandangan indah sangat jelas terlihat di sini saya merasa saya sangat kecil sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam semesta ini apa yang mau saya sombongkan Pukul 14.20, saya sudah sampai di puncak Gunung Bekel, dengan ketinggian 1.236 meter di atas permukaan laut. Pemandangan indah terlihat jelas. Gagahnya Gunung Penanggungan, ada di sebelah timur Gunung Bekel. Gunung Wulirang dan Gunung Narjuno, tampak menjulang tinggi sekali, tertutup oleh awan, dan sedikit lautan awan di daerah trawas ke sana hangatnya persahabatan sebuah pengalaman yang berkesan bagi saya sendiri Setelah beristirahat cukup lama, sekitar satu jam, saya turun kembali. Kira-kira sekitar jam 15.30, saya bergerak menuruni gunung Pegel untuk segera pulang ke rumah. Dan sekitar setengah enam sore, saya sudah sampai di base camp Colotundo dan pendakian pun berakhir. Terima kasih telah menonton video saya ini tentang pendakian ke puncak begel dan ke candi bendari sodo. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nantikan video petualangan-petualangan saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera. Rahayu Nir Sambikolo.